Selamat datang di Afirmasi Kesehatan. Jika saat ini kamu merasa sedang tidak sehat, jangan khawatir, banyak kasus dari orang-orang yang sudah sukses sembuh semuanya berasal dari mindset atau keyakinan kita. Maka dari itu, kamu bisa menyembuhkan badanmu hanya menggunakan pikiran. Ini adalah afirmasi untuk kesehatan yang bisa didengarkan kapanpun. Supaya bisa memicu pikiran alam bawah sadar, dengarkan ini selama 21 hari. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Tarik nafas. Buang Tarik nafas Buang Sekarang tubuhku benar-benar sehat Aku membayangkan tubuhku dalam kesehatan yang sempurna Aku kuat, sehat dan energik. Aku makan makanan yang sehat untuk tubuhku. Setiap napas dalam-dalam yang ku ambil akan menyembuhkan tubuhku. Frekuensiku selalu selaras dengan kesehatan Aku mencintai setiap sel-sel yang ada di dalam tubuhku Setiap harinya aku tumbuh sehat dan kuat Aku baik-baik saja Aku sehat Aku kuat Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tubuhku dalam kesehatan yang sempurna sekarang Aku mencintai tubuhku. Aku memberi tubuhku banyak sinar matahari, air, dan sayuran hijau yang segar. Aku menikmati makanan yang terbaik untuk tubuhku. Aku suka air mineral. Aku suka makan makanan yang sehat. Aku melihat diriku benar-benar sehat. Tubuhku menyembuhkan dirinya sendiri dengan mudah dan cepat. Aku bersyukur atas tubuhku yang sehat ini. Aku sangat bersyukur masih diberikan kehidupan. Aku menikmati kesehatanku, sangat bahagia dan tubuh yang fit. Aku bersyukur atas kesembuhan yang terjadi di dalam tubuhku ini. Sistem imunku kuat dan tahan lama. Aku memiliki kesehatan yang bagus. Aku memiliki pikiran yang positif. Aku memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih untuk jantungku yang sehat. Terima kasih untuk hatiku yang sehat. Terima kasih untuk paru-paruku yang sehat. Terima kasih untuk ususku yang sehat, terima kasih untuk lenganku yang kuat, kakiku yang kuat, dan punggungku yang kuat Setiap hari tubuhku tumbuh lebih sehat dan lebih kuat Sekarang tubuhku benar-benar sehat, aku membayangkan tubuhku dalam kesehatan yang sempurna